I don't want pulang pulang Tapi persiapan lebaran, ya yeah. cuman mau beli daun sop daun bawang aja eh ada di rumah ada, balik aja lah, nggak apa-apa. Kalau nggak ada daun sop di tempat Bu Santi beli sikit Udah daun bawang ada. Hari ini mau masak sop ikan lome aja. Oke, eh, kerang ya. akhirnya sampai juga lah di rumah. Hmm, uh. uh. so. Hai juga. Ah. Alhamdulillah, sampai di rumah. di room apa, Pak? mau hmm? apa? Ya. borong ikan ya sini dulu video kita, assalamualaikum, sampai jumpa.